Dan ya kalau sudah bulan Ramadan pasti kita menunggu itu adalah iklan Ramadan ataupun iklan hari raya nantinya Nah di sini guys ada sebuah rekasan daripada teman-teman sekalian ya Yaitu iklan Ramadan Saji 2023 Oke judulnya adalah sabar guys ya memang betul dalam uh, bulan puasa ini kita dilatih untuk senantiasa bersabar Karena kenapa? Kalau kita puasa kena menjaga kesabaran kita Kalau kita sabar, lebih sabar, lebih sabar, lebih sabar Maka insya Allah pahalanya sangat-sangatlah besar Ingat pahala sabar itu hanya Allah SWT ta yang tahu ya guys ya Jadi sebesar apapun kesabaran kita ya kan Ataupun kita cepat marah dan lain sebagainya Maka Allah SWT yang menilainya Oke, nah langsung saja guys Tanpa berlama-lama Langsung saja kita play videonya Oke okay, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe -nya Untuk Saji Malaysia Official guys, linknya ada di deskripsi Oke okay, kita tonton videonya Bersama, let's go Oke okay. Daun bawang enak banget Oke okay. Oh ini ini Penyanyi ya kayaknya ya guys ya Malaysia Malaysia Where you stop Uh it's Because not pay increase so, uh, actually. Uh, I'm not earning. I'm I'm not doing since now not earning. Okay. Yeah. So I just lambat sangat tadi keluar kerja. Kenapa? Kenapa ni? Dah start jam dah ni. I got and then you always wow. Okay. Oh, ini apa? ini keadaan yang berbeda yang pertama uh, ya ngobrol asik bersama temannya yang satu lagi bersama keluarganya suami istri gitu kan yang uh, senantiasa gitu <laughs> eh kamu kenapa lama banget di keluar kerja ya kan Nah gitu guys ya oke okay. guys jadi keretanya mati ya keretanya mati dan ini uh, menguji kesabaran banget asli oh lor. Didorong maksudnya didorong. Woi, hey, cepatlah orang nak balik berbuka deh. Sabarlah, orang lain pun puasa juga. Like that guys. Ini pesanan yang sangat dalam yang uh, ada pada video ini adalah kita memang macam itulah perangai kita lah. Sebenarnya kalau kita tengok video-video tu kadang memang mencerminkan perangai kita. Kalau kita tengok macam tu kan. Ha, itulah kita. Terkadang pun ada orang yang uh, macam perempuan tadi kan. Kita tengok tu macam apa ya guys ya. Dia tak tahulah macam mana nak bertukar macam tu kan. Nah abang tadi pun ah sabarlah. Yang lain pun juga puasa kan. Ha. Hello. Tolak Allah Oh jilbab jilbab Lawa turun Masa awi Jah Ah awi ya betul betul betul Saya baru ingat namanya awi guys ya betul rinlang elok sikit kami dah panggil pomen kereta kita datang terima kasih pak cik terima kasih, kasih. okey dia bagi tudung guys kami ada masak bubur lambuk makan eh orang cakap bubur lambuk masjid ini sedap pakai minyak saji eh, tak apalah pak kita makan bersama ya bila masuk waktu berbuka nanti Hey, ya, ya, Pak. cik, kami boleh tunggu. Ah, ini, guys, ya, indahnya di sana. Itu, kalau kita lihat, ya, guys, ya, banyak istilahnya: kaum-kaum, ada India, ada Cina, terus ada Melayu. Seperti itu, ya, guys, ya. Dan kita tuh macam uh, di sana itu saling menghargai, saling menghormati, sama sih. Indonesia juga seperti itu, ya kan? cuman uh, mereka itu lebih mengedepankan gitu loh, berbagai uh, macam kaum, tapi ya memang di TV dimana mana pun gitu kan, tidak ada istilahnya diskriminasi dan lain sebagainya, jadi menunjukkan gitu kerukunan antar uh, apa namanya ya bangsa ya kan, bahasa Melayu, India, China seperti itu kan. Ramadan bulan barakah hiasi ia dengan sabar dan ikhwa. Salam Ramadan Karim dari saji. Wow, keren sih. Oke, okay, di sini ada surat Al-Baqarah ayat 155. Demi sesungguhnya, kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan, dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa, serta hasil tanaman. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi, memang di dalam Al-Quran disebutkan, guys, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kabar yang baik untuk kita apabila kita bersabar ya karena balasannya sangat-sangatlah besar oke okay, guys uh, kita akan uh, nostalgia lagi guys ya iklan raya saji 2022 jadi biar nyambung aja istilahnya kita uh, nonton daripada uh, saji malaysia official ini guys nah jom kita tengok videonya guys ini yang iklan raya ya raya dulu-dulu raya ke kampung dulu-dulu memang lain feel dia ah Sehari sebelum raya, baru terkial-kial nak buat kuih samprik. Mbak mengemas, pasang langsir, oh, betul. gantung kat raya, kasih kat agar. Mak, kalau masak rendang, orang lain tak ada kacau. Abah oh, kata sebab sedap. mak masak dengan ikhlas. Tu yang menjadi. Ha, aktiviti wajib kita Buk. orang laki eh, bakar lemak. Lemang. Tapi, ah. Abah bagi kursus free dulu. Kalau tak betul jaga api, masak sebelah yang bawah masak atas tak masak. Malaysia telah ditetapkan pada hari Khamis 3 hari bulan November tahun 2005 2005? Ah, ya dulu dulu Besok raya! Wow! Wow! Oh, bila wah. malam raya paling meriah dengan bunga api macam bola lah macam das lah paling ekstrim main meriam bulu tapi memang betul guys ya, masa dulu-dulu tuh main, main kembang api itu memang serasa macam, macam mana ya, macam dah tradisi macam tu guys ya. Kalau kita tengok masa-masa kecil ya kan, kalau masa-masa kita lah, kita yang dah, dah tua nih kan, <laughs> itu masa kecil pun macam tu guys. Allahu Akbar, saya jadi rindu masa-masa tahun 2005 ke bawah lah itu. Ah oh, memang betul lah seronok sangat apabila lebaran ataupun hari raya kan. Allahu Ini HP pertama saya guys ya. Aduh. Bila pagi raya? Mana yang bangun lambat? Tunggulah. Memang berisiko kena bijak. Oh my god. Abang kalau mandi memang berjam. Wasit dan duduk Entah apa dia buat dalam tu lama-lama pun tak tahu. Tak soal lah pun. Makanan raya mak masak memang lain macam. Takkan sama kalau beli. Ya betul. Set pinggan mangkuk ni time raya aja keluar. Time lain memang tak lah. Kangan banget guys. Misal barang di kampung, musli. Warni-warni. Tapi itu semua kenangan lalu. Boleh nangis kalau dikenangkan. Aha. Bilalah boleh macam tu lagi. Sama raya mak. sama raya ayah. Maaf saya dah patin. Ijaz yang minta maaf. Sebab tahun ni ijad banyak buat salah. Ijad, balik. Balik cepat. Ha? Ha? Ha? Balik? Ha? Dah boleh balik? Okey. Kenangan lalu memang manis. Mengusik jiwa. Sekarang dah lain. Semua dah besar. Ada life masing-masing. Oh rumah ini pun dah nampak lain. Semuanya rasa lain. Selamat era raya, Mak. Maafkan saya batin, ya? Mak tahu raya dah tak macam dulu. Semua pun dah berubah. Tak apa. Yang penting kita dapat raya sama-sama. Zam <laughs> Allah. Biar raya tak semeriah dulu. Namun raya betul-betul terasa raya. Bila kita raikan bersama mereka yang tersayang. Betul sekali. Salam Aidilfitri. Dari Saji. Wuuuh. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi. Ya Allah, memang betul lagi guys ya kalau kita Ramadan ya melatih kesabaran setelah hari raya Idul Fitri kita bermaaf-maafan agar supaya kita uh, termasuk orang-orang yang apabila pulang ataupun uh, lewat bulan ramadhan dosa-dosa kita habis nah disitu guys intinya jadi sangat-sangat merugi apabila ada seseorang yang di bulan puasa dia berpuasa tapi setelah tapi selepas bulan ramadhan ataupun selepas bulan puasa dia ataupun dosa-dosanya itu tidak berkurang sama sekali Allah wa akbar Akbar ya Allah seronok banget guys ya Rindu juga lah Teman-teman rindu gak sih istilahnya Masa-masa kecil dulu yang semeriah itu gitu kan Kadang kita mikir itu kayak Ya gimana ya gak ada gitu Udah gede gitu <laughs> Mungkin orang tua kita juga dulu pasti seperti itu guys ya Mengenang apabila hari raya idul Fitri gitu kan Pasti mengenang ya Allah dulu saya kayak gini kayak gini kayak gini gitu Anak-anak sekarang beda guys ya Bulan Ramadan takbiran itu bukan main kembang api dan lain sebagainya, main HP semuanya, ngumpul main HP semuanya, udah gitu doang. Aduh ya Allah Oke guys itu saja video kali ini Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai Dan sangat terkesan sekali Iklan Ramadan daripada Saji Yang judulnya adalah Sabar Dan juga Nostalgia Iklan Raya Saji 2022 Yaitu Raya dulu-dulu guys Allah Buat teman-teman semua yang mau request langsung saja DM di Instagram saya Iklan Ramadhan apa Dan juga istilahnya iklan Raya Mungkin kita akan nostalgia juga ya guys ya Allah Allah sekalian juga nanti kita akan buat uh, video bazar Ramadan. Coba tinggo guys ya. <laughs> bazar Ramadan kali ini macamana ya? Ada Bang Re dan NDT TK sana. Dia Bang Rey Cakak kan. Cak uh, tolong react juga dong. Torong tengok juga dong istilahnya video-video uh, di channel beliau yaitu belajar ikhlas dan juga Bang Rey. Jadi buat teman-teman semua, kawan-kawan semua, ada Bang Rey itu ada beberapa channel yang uh, saya ketahui, ada Bang Rey, terus ada juga Belajar Ikhlas, ada Ray Nah, teman-teman boleh uh, pantengin terus uh, channel tiga channel ini supaya apa? Supaya update terkini daripada Bang Rey dan juga NDTK. Bang NDTK itu juga teman-teman tahu gitu. Oke, itu saja video kali ini guys. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.